itu balik kayak santri emsak, emsak kurang empat menit, dua orang rokok kurang empat menit, woi coba oleh, dua orang restuumum no, suwuit emsak, woi kau waktu istiat antara nih emsak sampai subuh, aku zaman ngaji falak itu istiatnya kurang menit, lima menit, berarti coba no, aduh mata nerong. Om, ini ku perempuan empat ngadepi santriin dua, mau ikut bocah pinter, mau ikut teologika, iktiyat, di barno dulu, <laughs> nasih husu karuan, jam telu wes si katan tahajud, bus karuan bener coro ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum, nah iktiyat itu leh, ya jadi misalnya imsak jam pa-pa, tuwi jam pa-pa tuh hakikatnya imsak jam ber empat empat menit empat empat menit bareng empat empat menit melebu subuh harus melebu aslinya di iktiyat mobil mesti melebu tambahi 4 menit udah terserah lah iktiyat yo kurang kok sepuluh menit itu subuh tuh tuh bucoh ini loh, tak warai misale imsakiku jam papat kakek kote kan si benar-benar siapa kan papat papat Nah, papat ngebukai iktiyat empat menit lah mestinya naik Imsak kan otomatis subuh, berarti hakikot 4,4 4,4 subuh pen mesti melepuh nih di ikhtiak nonah ditambahi, pen mesti melepuh akhirnya penasukhi wal imsak ono ikhtiak, 8 menit lapan meni. santri sing beling nyongkone nih, lapan nih, imsak nih, lapan nih, lapan nih, lapan nih, lapan nih, lapan nih, lapan nih, lapan nih, lapan nih, lapan rokok, lewat anak ngombe, aku tuh buat terus nambahnya. Jauh fatwa gue loh, nah, anak misalnya buat di ngombe, dia terus nora Masih Maksudnya rapopo itu setan dari Indonesia. Gue mesti anak waktu napa? ikhtiar ya. Tapi masalah iso sih nuin no, <bisa> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <lho>, duit nopo terlambat. Dong, gak? Baru jutlo, lu puju pu, duitnya, duitnya, duit imsak. Masalah waktu napa? Loh, ini corong kolong, nak ngumpul, aku gak keselak leren tapi enak ngombe mungkin ngumpul faktor keselak, terus nol ke derurat. Ini aku, ya, setuju karena orang-orang ngacar, kadani muntuh, orang urut. Enak, aku yang ngumpul, ngumpul kesel, akilah derurat. Loh, ini ya, permukaan orang, nih, kecangku orangnya watas, nih, nih, nih, Pak <laughs> Keselar kayak ngubeh orang nontuin duit, duit imsak, gue terus nongubehmu. Anggap baik aja orang no waktu nong, ikhtiar iktiyah campur darurat ya, segi kombinasi ya. Mo. Karena secara ilmu, ketika diimsakan tuh sebetulnya belum imsak. Tapi nak gue ikhtiari iktiyari mana nih gue? Ya normal gabe, gak ada abnormal gabe. Gue isbareng ngubeh rong gelas, sumak sanggeng biasa, wong rakus wae, jadi tetap ngubeh. Lalu gue nak nontuin duit, -duit leher mereka iso isoai saya ngebeli wes telah dong ya, ini gue setengah-tengah ya gue ya untuk goblok, untuk bintar, ya untuk istiak, gue kombinasi. <laughs> karena kadang uang poso gue punya medip, kan? maksudnya medip ini, kan? gue bareng mobil sak delas. kok ijak on waktu, gue eman agak nyelesaikan nopal kanan itu abis. <laughs> <laughs> kadang gue skiai, tapi jangan menusuk. <laughs> <laughs> nah, jadilah wes kalah, es kalian ya, es kiai. Urong imsak karek samen itu soalnya gedang goreng sitok misalnya. Pilihan buk pangan buk barang ada pangan mesti dari kiai kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan? Gak nyanda. Tuh betal leh akhirnya kesal lagi. Waktu gale santri apa jamaah ejek rokokan ngomong imam takbir ejek rokokan baru rokok dibuat tak, baru takbir belu ejek mutu bergabung ambil merayu Tos takbir bertakbir takbir belu ejek Allah karim ada yang kelakonnya ini yaa keh semua ini muka-muka di <tuk> sepura punggiran dua-duanya aku seruot ya si sana mau dulu mau biar na kuaco nasi ya jadi ikhtiar itu sak ngono. tapi jadi ikhtiar itu orang kok ambek ambek imsak ambek subuh wora imsaknya untuk patang menit gua memastikan subuh lebih tenan patang menit tuh orang kok wolong menet tuh imsak kafe wora tapi wong uangnya milah wolong menet tu tidak sembrono mestangi ya Sini-sini wongat -sini si aku radeng enak serai toh, mana musim sebaro, jadi subgaro, sing keliru singgleru yo kowe ora aku, mana belah terus nah, fava itu as maarifati sapa bin nuzuli, utaiki pab naranofaite amal dan ikut tetap di dalam kule amal fava utai utaiki beberapa faedah itu kang tonggang aku, minha gue setengah saing fava ma'rifatu maarifatu wacu wacu mati udah ngerti wacah hikmal fa isa kang ndorong dorong alat asyiril hukmi ingat asyiril di nani hukum jadi wajah hikmah song kongerti asbabinduzul kamu tahu filosofi hukum itu mereka ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabinduzul ya hasanah hasanah itu kan luar biasa betapa baiknya allah kepada kita ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia dunia terus allah mengkritik itu kedunya allah mengkritik itu tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mukabakas dunia, Allah tetap menyuruh kamu berdoa robbana atina fitunyah hasanah wafil fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunia terus muni. Yesus ke akhirat dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunia itu tidak mesti buruk. buktinya Allah menyuruh robbana atina fitunyah, asal dilakukan orang baik loh ya. Layan kan. Maksudnya, pemenang nasi, 50 rupanya, 57 nya, 50 rupanya, 50 rupanya, itu rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, 50 rupanya, Loro kok kerece ora bo pokere ya lara tenang Ya tapi pengenane apiane ngono ketika ono wong njaluk malah dikandani lha la opo ki njuk donyotok wong ning tempat mus. Umune wae robana atina nah wafil Na asana terus wakina adaban. Lu kan enak kan. akhirnya yo nus pon tak cep yo menisa nak dongo njaluk Ya. akhir. Yo ra samo bun rako nah, langsung wakina adaban. Jadi, lahir kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Aspefindu jelek karena seperti itu. Ada orang ketika di Multazam hanya orientasi dengungnya. Ya, untuk sampai Allah. Healing no. Laobo. Masjid laobo cek cek ruginya gue. Gue menyentuh mustajab kok Jalur halus yang sangat. Apa terbatas duitnya itu? maknanya sangat. Duk ngomong di sana robbana. Ah, tina ya Hasanah. Ah, akhirat ya Hasanah gitu. Makna dia bener berasi masari. Nah, dan ini sapu jagad maka ini seperti NU tidak perlu dunggak-dunggak sehingga kami ini kesel itu kawas Rabbana adinafidun yaasanah fil akhrati asanah ya semua nah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin ya, itu si, aman <tuh -tuh. tapi kan wong khawatir darah ini goblok kan mesti dunggaknya sedih mesti orang-orang uh, alim kan <tuh> akhirnya kan ibu bebas suwi padahal nabas suwi itu ribet kan kok jarang dunggak suwi kandalan ini atina Rabbana adinafidun yaasanah fil akhrati asanah ya, <tuk menerimu> wakin ada benar <tuk menerimu> dong ya. Jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa roganya tidak benar itu. Orang kok mengkritik jaluk fitunya Hasanah tapi dikritik mau ngewis tempat mustajab kok jalue eh hal yang terbatas. Kon jaluk menisan. Jadi fitunya Hasanah. Wafil hasanah terus <tuk menerimu> Pasna iso ya wakinan. Tapi kita ya, eh yakin ya nak wakin ada benar. Kita eh kuilah dey yakin lah. Kudu kau ya, gua ceblok sih. Mau ke Cawono maha mau roh mati sawai selalu deh, tau tau cewek cawaklina, ngerti jiwa iwa kilang, kula turing, rikso panjenengan, nah inggito ada pernah riksi son roko, kalo nggak tunggu ya tak jiwa i, ngerokok gampil gusti. listrik, apapun jauhnya neraka itu jenengan, kalo nerobrangkan, hamba-hamba pilihan ini jenengan, maksudnya sampai nih suaraku ya, nggak pertanyaan, mau ke 5D, mungkin boleh 5D, ngerti-ngerti nih suaraku, gue kali 5D rokok plus 2 karoh deh, murko terbang karena kenalan dia kan repot, kok ini suarga? ini diwinyuk orang-orang orang-orang, kok ini rokok jadi orang wali ketemu orang biasa yang biasa itu tidak rokok suwi tak kaki lagi, liwati ya, orang-orang rokok, ngerti-ngerti ini, seburgu kalpar kil khotib seret, ternyus ke sing sekarang itu tidak ya pengalaman sini itu harusnya tapi ini babi itu juga boleh pengalaman, cahaya ini enak ke iso balik kaya sama ini kaya repertas kaya iso ngomong kaya wakina jiwa jiwai tenang biasanya orang santri-santri hati fit dunia hasan aku tenang aku bayangu di duit di mobil di buju ayu bareng wakina ada benar gak dijiwai, padahal aku yang penting ngawur ini roko loro lho kita ilik nungu pengurung loro loro ngawur perawe enak ya uang diceplo nongroko tak sudah ikut cepllo ini nisar nanti hitung pulau tahun saking jerunin roko itu nak waktu diceplo noh nontok nisar nanti ini saya bener gayung nontok coba jajal terus tigo ini saya bener kemaine naik sebelah kan robot loh rawa sarasamudro suko edunga wakinan bulan baleni kalau ya, pas mangan ya barik lanavi marasat tanah oh, ya, oh, ya. paling potensi ada haramnya ya pakanan tuh ada potensi banyak apa haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita makanya kita alhamdulillah koyo opo api kanjeng Nabi wong barang potensi salah saobaté sak solusinya di diwarai yaiku apa barik lanavi tanah wakin jadi pak makanan kita kan potensi tidak berkah mungkin sebagian dari riba dari subhat misalnya kira riba menurut saya kadang sengaja ikut -kir, riba sengaja kira riba, -kir, riba duduk-dudukan dungur riba, kan kita tidak pernah tahu skadum campur. Kau ngaji munir, gak ada ilmu, bung dari masalah syirah ya, opo opo hiburan, wisata religi. Saya <tian> <tian> kiai kau ikulani korban, lo sering di tamurong bis-tolong bis, digedingi ruang niat suan kiai, orang digedingi sebelah melok paket. Wisata terus piye gel teteh, cara kui tetikiai terpi, wawu meses, penggoones, wamin halan gus tengasan fawaid fawae, wamin ha, min fa, wamin ha, ewa min fawae itra sikjali annahu, anna sababan wizil dikotori kond guh, helen kang kuat, viva mima anil kur anil, ma mima anil kur an, tes katus tawun tawun libur gulo nare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 menurut ulama itu sifatu matkin kadang wong awam darah ini sifatun apa zaman kayak tadi era dulu orang muni senang orang wedok zaman orang soleh soleh itu dengan makna positif mereka ya mereka tidak zina tidak pacaran tapi nggak wong wedok aset pemberdayaan umat nanti nah, Imam Syafi ingin di apa al ummu madrasatul ulama madrasah pertama itu itu waduh orang di sini um, orang ikat tuh nyanyi apa mereka mana ini Jinggalat berju, kayak gini dunia harus coba. Ada tiga gang. Lambang uang sing bahasa ikhtilat campur campur. Mereko kadang terdikti bahasa ulama disek, kangen sering tinau. Kadang kegawe zaman, ngomong ala cah, milenial jadi gitu. Jadi, yo maksudnya dan sampean ngerti. Jadi ilmu itu nggak segampang yang sampean apa, sayang.